Tragis, ternyata Joe Dante dipaksa mengemis dari usia 10 tahun hingga dewasa. Selain fakta terkait Ha Eng Biul, drama Penthouse Season 3 Episode 11 juga menampilkan plot twist tentang kehidupan Joe Dante di masa lalu. Joe Dante ternyata tak sepenuhnya salah dalam hidupnya, namun semua yang terjadi saat ini adalah hasil dari perbuatan ayah Joe Dante asli. Seperti yang diketahui sebelumnya, Joe dan T hidup menderita sejak kecil dan hanya tinggal di sebuah rumah kecil. Tak hanya itu, Joe dan T juga harus kehilangan ibu dan adiknya karena rumahnya digusur oleh ayah Joe dan T asli saat usianya 10 tahun. Penderitaan Joe dan T palsu pun tak berakhir di situ, karena ternyata setelah itu Joe dan T palsu dibawa pergi oleh ayah Joe dan T asli. Joe Dante Palsu atau Baek Junki dimanfaatkan oleh ayah Joe Dante asli untuk mengemis di jalanan dan mendapatkan uang sejak usia 10 tahun. Tak hanya itu pada episode 11 drama Penthouse Season 3 juga terungkap bahwa Joe Dante Palsu bertemu dengan Na Egyo terlebih dahulu ketimbang Sim Suryon. Karena Joe Dante Palsu mengemis di jalanan bersama dengan Na Egyo. Pada kilas balik terlihat jika Joe Dante hendak mengancam ayah Joe Dante asli dengan sebuah pedang. Bek Junki meminta semua uang hasil mengemisnya dikembalikan kepadanya karena ayah Jo dan T asli sama sekali tidak menepati janjinya. Karena ternyata Jo dan T palsu disuruh mengemis dengan alasan bahwa nantinya Jo dan T palsu akan dibelikan sebuah rumah di Korea. Namun hingga usianya beranjak dewasa, Jo dan T palsu sama sekali tidak diberikan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Karena hal itulah Jo dan T palsu mengancam ayah Jo dan T asli dengan sebuah pedang. Namun, ancaman Joe dan Palsu juga tak berpengaruh pada ayah Joe dan Asli karena dia malah dihina dan dicaci maki, bahkan hingga ditendang. Selain itu, ayah Joe dan Asli juga menyuruh Joe dan Palsu pergi dan memulai semuanya dari nol lagi. Joe dan Palsu diminta mengemis lagi dari awal bersama dengan Naegyo karena Naegyo katakan sangat pintar mengemis. Mendengar hal itu dan diperlakukan dengan sangat kasar. Membuat Joe dan palsu sangat kesal dan berbuat lebih jauh. Joe dan palsu pun akhirnya membunuh Ayah Joe dan asli. Setelah melihat kilas balik itu, bisa disimpulkan jika ternyata cerita Joe dan asli selama ini kurang lengkap. Selain itu, hal ini juga menunjukkan jika Joe dan asli bukanlah korban dan berarti bukan tidak mungkin Joe dan asli pernah meremehkan Joe dan palsu. Bahkan selama itu keluarga Jo dan asli hidup dengan uang hasil mengemis dari Jo dan palsu dan Naegio. Lalu apakah ini berarti Jo dan palsu adalah seorang korban? Sebenarnya Jo dan palsu adalah seorang korban, namun tindakan yang dilakukan oleh Jo dan palsu sudah kelewat batas. Meskipun dia korban, namun seharusnya dia tidak melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Karena dia sendiri sudah pernah merasakan bagaimana rasanya dijahati oleh orang lain.